serta klik tombol notifikasinya prasahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat seputar leslah tentunya menemani santai sore kalian saat ini Bang Imin akan memberikan informasi terbaru seputar idola kesayangan ke kabar pertama persahabat, ya kembali. Kita tentunya dikasih kejutan, dan tentu membuat kita semakin penasaran dengan sosok BBL. Persahabat, ya dari Indosiar yang baru saja mengunggah sebuah postingan pertanyaan untuk warga Konoha, Les Laloufer, dimanapun Anda berada. Tebak yuk, nama BBL ada Leslarnya atau tidak? Wow, kira-kira. Nama BBL nanti ada nama leslarnya atau tidak persahabat ya Yuk tebak Tentunya untuk kita semua Mudah-mudahan saja BBL selalu menjadi anak yang sehat Anak yang hebat dan anak yang kuat Amin Perhatikan juga di kalimat caption yang dituliskan oleh akun Indosiar masih penasaran nih kira-kira Nama BBL ada Leslar yang gak ya tulis di kolom komen Pendapat dan jawaban kalian tuh Kita lihat aja di kolom komentar Banyak tanggapan dan respon yang sangat luar biasa Dari para fans Yakni dari akun Instagram Lesti Bilar Galeri Underscore Mengatakan di kolom komentar Muhammad Lentera Leslar Kejora Bilar Wow panjang banget nih persahabat ya Ada juga memberikan tanggapan dari akun sahabat Leslar Taiwan Muhammad Al-Fatih Leslarudin katanya tuh <laughs> Ini cute banget nih persahabat ya Masya Allah luar biasa tanggapan respon yang sangat tentunya Luar biasa banget diberikan dari para fans sejati Leslar Ya ini dari akun Leslar official juga itu turut berkomentar ada nih, Min Indosiar pasti ada leslarnya. Katanya tuh ada juga yang pertanggapan kalau nama BBL nanti untuk namanya itu bakal ada nama leslar. Wow, tentunya makin penasaran dan makin gak sabar banget. yang menyaksikan perdana launchingnya BBL di Indosiar. Ke kabar selanjutnya kita lihat juga ada sebuah unggah spesial banget dari akun fanbase salah satunya dari malaikat pencatat leslar ini mengunggah sebuah postingan video ayah kecora bersama leslar lovers tasik malaya persahabat ya wah wow, bahagianya terlihat dari emak-emak leslar yang tentunya ketemu langsung dengan akiknya baby persahabat ya Masya Allah mudah-mudahan selalu sehat dan fans selalu kompak dan solid mendukung yang terbaik untuk Lesti maupun Rizky Bilar Di postingan ini juga ada sebuah kalimat yang dituliskan lewat kalimat caption Emaknya Tasik nih guys, Alhamdulillah bisa ketemu Akingnya BBL katanya itu Hingga banyak komentar juga yang diberikan dari akun GSU mengatakan Masya Allah senangnya ketemu akinya baby L pastinya bahagia banget Dari lihat dari uraut wajah fans Emak-emak Leslar ini persahabat ya bahagianya Ketemu langsung dengan ayah kejaran Wow mudah-mudahan selalu kompak dan tetap selalu solid untuk ke kabar selanjutnya ada kabar terbaru yang kita dapatkan. Perhatikan Persahabat ya yang diunggah oleh akun selaran Corsi. Ini memposting sebuah postingan percakapan Kobas dengan salah satu fans yang tentunya bertanya kepada Kobas lewat DM Persahabat. Ya perhatikan pertanyaannya pagi Kobas, mau ketemu BBL ya Kobas, asik, senengnya. Kobas acaranya yang di rumah Leslar apa studio, katanya tuh. Dengan jawaban singkat, Kobas menjawab rumah kakak. Tuh persahabat ya, ternyata acara untuk launching perdana BBL itu diadakan di rumahnya Leslar. Tentunya kita sudah tahu, sudah paham. Tentu ini sudah clear jawabannya persahabat ya Untuk acaranya akan digelar di rumah bukan di studio Ada sebuah kalimat kasan juga yang dituliskan di postingan ini It's clear ya nikmatin acaranya ya dan nikmatin wajah baby L Mulai sekarang fokus launching lagu Lentera ya Ingat ini karya Papa B dan Bunda L Jangan sampai kita mengecewakan mereka Tuh yuk siap kita harus tetap solid dan kompak mendukung karya-karya terbaik dari Lesti maupun kakak Rizky Pilar. Dan di postingan ini juga, tentunya banyak sekali tanggapan yang diberikan dari para fans sejati dari akun Alvi Family 24 mengatakan kalau pemikiran positif insya Allah bakal positif juga hasilnya dan kebahagiaan bakal kita dapat. Amin. Ada juga komentar lain diberikan dari akun iunia.ssi Alhamdulillah akhirnya ada pencerahan di dalam kehuruharaan dan maklili yang selalu bawa oleh-oleh katanya tuh. <laughs>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 Ini adalah informasi di sore hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bangun, ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.